Sebelum menjalin sebuah hubungan, pasti ada proses di mana seseorang harus mengungkapkan perasaan cintanya kepada orang yang ia sukai. Banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta tersebut, meski memang butuh keberanian yang lebih untuk mengungkapkannya. Buat Anda yang masih single, jomblo, beberapa tips ini mungkin bisa membantu Anda meyakinkan sang gebetan tentang perasaan cinta Anda kepadanya. 1. Kenali tanda-tanda jatuh cinta. Sebelum Anda menyatakan cinta, kenali dahulu bahwa gebetan Anda memberikan tanda-tanda bahwa gebetan Anda sedang dalam perasaan senang, dekat dan sayang kepada Anda. Dengan itu, kemungkinannya berhasil adalah 90%. Namun jika ia tidak memberikan tanda apapun, artinya untuk sementara waktu gebetan Anda hanya ingin berteman atau bersahabat saja dengan Anda. 2. Pelajari kesukaannya Dengan mempelajari apa yang dia sukai dan senangi bisa menjadi cara untuk mengungkapkan rasa cinta Anda ke sang gebetan. Misalnya ketika Anda mengajaknya berjalan bersama Anda, dia sangat suka dengan makanan tertentu. Maka pada hari menyatakan cinta, baiknya Anda mengajak makan malam dengan sajian makanan yang ia sukai dan ungkapkan langsung perasaan Anda. 3. Jangan bersikap agresif Ketika Anda mengejar sebuah cinta, maka kejarlah dengan hati bukan dengan pikiran yang agresif. Ingat Anda lebih baik dalam batasan yang wajar agar orang yang Anda dekati juga penasaran dengan kepribadian Anda. Berilah ruang kasih sayang sebatasnya saja dan kendalikan diri Anda sebaik mungkin. 4. Cari waktu tepat jika sudah mengetahui bahwa ia jatuh cinta kepada Anda, maka cari waktu yang tepat untuk mengungkapkan rasa cinta Anda di tempat-tempat kenangan yang sering Anda datangi bersama gebetan Anda. Namun satu hal yang perlu diingat adalah kenali karakter dia dari kondisi dan lingkungannya. 5. Ungkapkan dengan tulus. Jangan sesekali menyatakan cinta dalam kondisi yang aneh-aneh, seperti kondisi di saat Anda sedang bercanda gurau dengannya. Dia akan merasa bahwa ungkapan cinta Anda hanyalah sebatas main-main. Ungkapkan di momen momen serius. 6. Ungkapkan dengan cara unik dan penuh kejutan. Biasanya wanita akan mudah tertarik dengan hal-hal berbeda, unik atau berbau kejutan. Begitu juga dengan ungkapan sebuah cinta. Usahakan bagaimana Anda memberikan kejutan dan memakai cara unik untuk menyatakan cinta disertai beberapa kata romantis, puitis dan lain sebagainya tapi lakukan cara ini yang sewajarnya saja dan tidak menimbulkan resiko berbahaya. 7. Lewat perantara orang ketiga. Selanjutnya adalah melalui orang ketiga mata orang yang Anda cintai bisa mengetahui secara tidak langsung perasaan Anda. Sehingga ketika ia bertemu dengan Anda, ia akan sedikit tersipu malu. Nah, saat itulah Anda bisa mengungkapkan perasaan cinta yang terdalam. Tips-tips tersebut tidak akan berjalan mulus jika cinta Anda kegebetan Anda tidaklah didasari dengan niat yang tulus. Dan jika tips-tips tersebut tidak berhasil, maka Anda harus ikhlas sebab bisa jadi ya bukanlah jodoh Anda.